Gua, gua. oke pada kesempatan kali ini gua mau share dan bahas beberapa info update terbaru dari game Free fire battleground mulai dari cara mendapatkan skin m1014 terbaru dengan gratis event tersembunyi dari event rampage 2.0 yang belum banyak yang tahu Sampai dengan hadiah pre-order Elite Pass Season 26 bulan Juli Tapi sebelum masuk ke videonya gua ada permainan nih cuy Ada giveaway Diamond Membership Mingguan untuk dua orang pemenang Untuk syarat dan ketentuannya Cukup gampang banget cuy Cukup kalian like video ini Komen alasan kalian jika kalian mendapatkan Diamond Membership ini Mau dibuat apa dan tulis ID Free Fire kalian ya kan. Dan juga spam komentar sebanyak banyaknya, cuy. Ntar pemenang giveaway-nya akan gua umumkan di Instagram gua. Jadi bisalah di follow dulu ya kan. Siapa tahu kalian yang menang gitu kan, cuy. Oke, saatnya kita menuju ke videonya gitu kan, cuy. Yang pertama. Ada info cara mendapatkan skin M1014 terbaru Nah, pada event Rempex ini Kalian bisa mendapatkan skin M1014 terbaru ini dengan gratis cuy wow. Kalau kalian login, kalian akan menemukan banner event skin M1014 ini Dan cara mendapatkan skin M1014 ini dengan gratis tanpa diamond sama sekali itu dengan cara kalian harus mencapai atau berada pada peringkat 1 sampai 100 pada event Battle War Your Team Jika kalian bermain dan peringkat kalian di antara 1 sampai 100 tim teratas yang terdaftar, kalian satu tim akan bisa mendapatkan skin M1014 ini dengan cuma-cuma atau gratis, cuy. Waduh, kapan lagi ya kan dapat skin legend keren kece? Skin Shotgun M1014 dengan gratis Kalau nggak salah jika kalian peringkat 1 Kalian bisa mengeklaim hadiah skin M1014 ini Tidak hanya satu cuy Tapi ada beberapa skin yang bisa kalian klaim atau dapatkan Secara gratis Dan untuk urutan peringkat 2 sampai 100 Itu hanya dapat memilih satu skin saja oh. Jadi buruan bentuk tim kalian dan peroleh poin sebanyak-banyaknya Biar apa cuy Biar kita bisa jadi sultan Tapi tidak perlu modal diamond, Gitu kan cuy <SILENCIO> Gimana bang nasib player-player Yang tidak masuk ke peringkat 1-100 Ya nggak bisa klaim skin M1014 Dengan gratis cuy <SILENCIO> Tapi tenang cuy Tenang Slow aja slow gitu kan Kabarnya skin M1014 ini akan rilis pada event inkubator buat player-player yang tidak masuk atau berada di peringkat 1-100 pada event battle team war yeah. Yeah. jadi kalau di inkubator pasti harus punya diamond gitu kan cuy huh? <laughs> yang kedua ada info lengkap mengenai cara mendapatkan dan mengikuti event Rampax dengan mudah dan cepat yang pertama ada cara mendapatkan token red logo Rampax token Rampax dengan warna merah ini bisa kalian dapatkan dan kumpulkan pada saat kalian selesai bermain cuy atau setelah match gitu kan jadi kalau kalian selesai bermain kalian akan mendapatkan token ini secara otomatis dan event ini dimulai dari tanggal 4 Juli Yang kedua ada cara mendapatkan token rempex kuning Token rempex kuning ini kalian bisa dapatkan dengan cara menyelesaikan misi bermain Dan juga kalian bisa mendapatkannya itu pada plan yang akan hadir pada in-game Free Fire Untuk gambaran plannya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy nah ini dia tampilan dari plannya cuy jadi kalian bisa menemukan token rempex kuning tadi pada plan ini mudah kan dan event ini dimulai dari tanggal 4 Juli juga terus ada event rempex web event nah pada event ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari senjata parang, skin terbaru pet rubah, skin skateboard dengan gratis dan event ini akan dimulai pada tanggal 1 bulan Juli dan akan dirilis pada event dalam bentuk website Terus, ada event faction store. Nah, pada event ini kita bisa mendapatkan avatar, background, beberapa skin skateboard, dan set bundle rempex dengan desain kuning yang kemarin diberikan oleh pihak Garena secara gratis. Ya, walaupun trial, ya nggak papa lah. Hitung-hitung nyobain bandelnya, ya kan? Dan event Faction Store ini adalah tempat kalian menukarkan token-token yang kalian sudah kumpulkan tadi Dengan hadiah-hadiah yang tersedia di dalam event ini cuy Dan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas Atau ada yang mau kalian tanyakan bisa tulis aja di kolom komentar Atau DM ke Instagram gua. Entar kalau ada waktu bakalan gua baca-bacain dah Terus akan ada tiket lagi Royal baru Dengan desain warna kuning dengan logo Rempex 2.0 Nah, tiket baru ini berfungsi untuk ngesepin pada event Rempex cuy dan cara mendapatkannya kalau nggak salah pada event daily login wow. wow boleh juga nih gratisan lagi nih cuy Aduh Garena emang the best dah <laughs> Yang ketiga ada hadiah dari pre-order Elite Pass bulan Juli Nah Hadiah dari pre-order Elite Pass Season 26 bulan Juli nanti Adalah skin terbaru dari senjata pistol Piu-Piu Pew -Pew Dengan desain tema Rempix Wah mantap-mantap nih cuy Apakah skin pistol Piu-Piu Pew -Pew ini akan ada statistiknya? Kalau ada enak banget sih contohnya magazine-nya bertambah banyak gitu kan yang awalnya 30 bisa jadi 50 gitu kan enak banget bisa healing temen kita lebih lama gitu kan nice lah Garena ini mantap betul oke okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jangan lupa tinggalkan like kalian biar gue tambah semangat memberikan info-info update terbaru kedepannya